Para ilmuwan telah menemukan superbumi yang empat kali masa planet kita dan hanya membutuhkan 10,8 hari untuk menyelesaikan satu tahun penuh. Menurut badan antariksa Amerika Serikat, NASA, planet ekstra yang disebut Ross 508 b ditemukan menggunakan teknik pemantauan inframerah baru. Letaknya 37 juta tahun cahaya dari kita. Super Earth meluncur masuk dan keluar dari zona layak huni bintangnya Dan itu berputar di sekitar bintang kartu merah yang disebut Ross 508 Sama seperti bumi kita mengorbit matahari Kedekatan super bumi ini dengan planet kita berarti sudah matang Untuk penyelidikan atmosfer yang dapat membantu para peneliti menentukan Apakah kehidupan bisa ada di sekitar bintang bermasa rendah Para astronom di Jepang pertama kali melihat super-earth awal tahun ini pada bulan Mei. Sesuai penelitian, planet sudah mengorbit bintang pada jarak yang menawarkan suhu kondusif untuk pembentukan air di permukaan planet. Ini menunjukkan bahwa Ross 508b adalah zona layak huni bintang tersebut. Para peneliti melihat planet di dekat bintang redup menggunakan teleskop subaru dari National Astronomical Observatory of Japan di Hawaii. Karena ukuran bintang lebih kecil dari matahari, ROS 508b mengorbitnya setiap 10,8 hari. Selain itu, ROS 508 sangat redup sehingga Super Earth mengalami 1,4 kali radiasi matahari yang disaksikan bumi. Menurut penelitian, cross-508 adalah sekitar 18% dari masa matahari yang menjadikannya bintang paling redup dan terkecil dengan dunia yang mengorbit bintang itu ditemukan menggunakan metode kecepatan radial teknik yang digunakan untuk menemukan exoplanet ini lebih efektif dalam menemukan dunia raksasa seperti planet gas yang mengorbit pada jarak yang terlalu panas untuk air cair nah